Hai, hai hai Menyusuri kawasan yang masih baru apalagi kawasan hutan memang bisa membuat ketakutan Apalagi jika daerah yang didatangi diketahui masih dihuni sejumlah binatang buas yang bisa datang setiap saat Pengalaman menegangkan inilah yang dialami beberapa orang saat bertemu dengan seekor harimau liar Peristiwa itu menjadi viral usai sebuah akun Instagram sahabat surga membagikannya di media sosial dalam video tersebut terlihat seekor harimau sedang bergerak menuju kamera yang sedang merekamnya. Diduga perekam berada di dalam sebuah mobil yang terlihat dari kaca yang dinaikkan dengan kondisi di luarnya sedang turun hujan. Tidak diketahui pasti berapa jumlah orang di dalam kendaraan tersebut, namun dari suara yang ada di rekaman itu terdengar dua orang yang sedang panik ketika melihat seekor harimau besar tengah berada di depannya. Suara panik terdengar ketika salah seorang yang marah ketika rekannya terus-menerus berisik, sehingga menyebabkan binatang buas itu semakin mendekat. Lantas bagaimana nasib kedua pria malang tersebut? Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Beredar sebuah video viral berdurasi pendek yang menampilkan momen-momen menegangkan. Di dalam video ada dua orang pria yang sedang berada di dalam hutan menjadi incaran harimau Sumatera yang sangat buas. Tadi disebutkan dengan jelas apa yang sedang dikerjakan kedua lelaki itu dalam hutan, namun mereka berada dalam sebuah mobil. Harimau tersebut terus melihat ke arah mobil mereka, seperti tahu di dalamnya ada orang. <tuk> Pada awalnya, harimau tersebut hanya melihat dari kejauhan. Namun karena salah seorang dari mereka cukup berisik karena panik, lama-lama harimau itu malah makin dekat ke mobil. Sontak hal itu pun membuat orang di dalam mobil sangat panik, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ketika harimau semakin mendekat, ia pun akhirnya baru bisa diam. Akhirnya video ini pun menjadi viral dan mendapat banyak komentar dari warganet. Netizen yang melihat video ini pun merasa gregetan sendiri pada salah seorang pria yang berisik tadi. Sementara itu, tidak diketahui bagaimana akhirnya nasib kedua pria yang dikepung harimau tersebut. Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang mengalami kepunahan dua subspesies harimau sekaligus. Harimau Sumatera sendiri merupakan satu-satunya dari subspesies harimau yang masih tersisa di Indonesia. Sementara subspesies harimau Jawa dan harimau Bali sudah punah. Namun saat ini harimau Sumatera juga terancam mengalami hal yang sama. Populasinya semakin menurun seiring maraknya perdagangan ilegal satwa liar dan deforestasi hutan. Diperkirakan jumlah populasi harimau Sumatera kini tinggal tersisa tujuh persen di masing-masing habitatnya. Untuk melestarikan keberadaan harimau Sumatera ini, Perlu dilakukan kebijakan pengembangan tiger farming seperti yang dilakukan di China. Meski hasil dari penangkaran dan pengembangbiakan harimau ini dijual di pasaran, namun tetap dalam kerangka melindungi populasinya dari ancaman kepunahan. Tidak hanya di China, negara Zimbabwe dan Mozambik juga berhasil melakukan hal yang sama dalam pengembangbiakan populasi gajah untuk mengantisipasi terjadinya kepunahan dari ancaman perdagangan ilegal satwa liar.